sederhana. pas kerja itu memang sederhana. Sebenarnya saya ngerti dari kecil. Enggak, enggak ada yang berubah enggak ada. yang ada. Bahkan dulu ibu almarhum itu sering kurma saya curhat. Nah, Pak Ya, ya. Saya. Ya, ya, ya, Eh bu, oke okay. Apalagi okay. okay. okay. okay. 2 2 3 2 lagi 3 2 1 oke la wow. yeah. Satu-satu, satu-satu ya, satu -satu. Satu -satu, ya. Satu hadir, silakan di belakang di bubble. Yeah. Yang berhadir, ke belakang di belakang di Semua semua di ya. sehat-sehat ya. Yeah, I'm getting on again, bring him, bring him, bring him, tidak jangan di aja nggak apa-apa di oh ya, okay. So, okay. So, 3, Oke Ini aja Ini aja Oh, ini Oke, nanti aja aja sini aja, sini anak-anak ya Ini, ini, teman ya, dulu ya Ya, sini, baru sini, sini. Toto, tooto, tooto, tooto. Kita akan ke sini dulu. Terima kasih ya. Terima kasih, ya. Terima kasih. ya setiap Idul Fitri ke ini, Pak ah, hari ini, ini. Uyu -uyu, Tapi sebelum ya, sorry, Corona ya dan... setiap Idul Fitri pasti kita kesini. Yeah. Nah, tapi beberapa tahun ini 2 tahun atau tiga tahun memang nggak karena itu Tandang. pandemi. Kita silaturahmi mengucapkan selamat Idul Fitri. Ya kami mendoakan untuk Pak Ganjar dan keluarga, gitu. ya segala ujuk-ujuk Bapak Ganjar. Ya, kalau misalnya terpilih ya bisa tekun setia mengurus negara kita ini. Kita sangat senang sekali dengan Pak Ganjar makan-makan di sini. Kita terima kasih sama Pak Ganjar, sudah peduli sama teman-teman di Bapak Luarjo karena Uh, Borjo sekarang sudah semakin ramah di Babel kotanya, uh, infrastruktur sudah menjangkau teman-teman di Babel untuk apa? Untuk aksesibilitas teman-teman di Babel dan juga uh, sebagian besar juga teman-teman di Babel bisa mendapat bantuan dari permodalan usaha kelompok usaha bersama aksesibilitas. Terima kasih Pak Ganjar. Kita berterima sekali teman-teman di Babel kita undang dalam makan open house ini ya. Untuk ke depan kita tetap semakin dipedulikan lagi teman-teman di Babel yang ada di Purjo kita, termasuk karena di Purjo juga teman-teman uh, di Wabel, saya kira semakin banyak teman-teman yang belum terdata untuk di Wabelnya, untuk semakin ke depan kita harapan kita untuk semua bisa didata dan aksesibilitas di Kabupaten Bojonegoro tetap selalu ditingkatkan sekali sekali Pak karena ada yang kata Pak Danu orangnya yang baik sekali setiap di top selalu ada Nggak apa, nggak apa, bisa benar, kayak gini, kan? itu humble, sederhana, tapi nggak baik. Senang banget, Mas. Kan belum pernah, dulu-dulu udah ada open house, tapi sekarang kan baru ini. Maksudnya rasanya, walaupun antri-antri panjang ya udah di tempat Ganjar rasanya senang gitu, Mas. Selamat lebaran, Maksudnya, semoga sehat. Mas warga, mohon maaf ya diperhatiin. Ya, nonton ya. ya, Pak, nonton Pak. nonton-nonton. Ini Pak, Pak. Yang nomor satu, saya merasa bangga sekali Punya apa tetangga yang seperti Pak Kanja, orangnya sederhana baik hati, enggak sombong saya tetangga sini dulunya dia amat prihatin sekali sama-samalah Mas Ganjar jualan bensin saya jualan ayam panggang keliling gitu loh. sederhana sederhana Mas Ganjar itu memang sederhana sudah seperti saudara jadi saya nyangka, nggak menyangka ya tapi saya optimis Mas Ganjar Pak Ganjar Insya Allah jadi pemimpin yang baik, amanah. yang amanah Sebenarnya saya ngerti dari kecil enggak, enggak ada yang ubat, enggak ada, enggak ada yang ubat bahkan dulu ibu almarhum almarhum sering kurma rumah saya curhat saya tahu lah saya enggak buat-buat memang ibu itu sering ke rumah saya almarhum Semoga sukses, amanah, rendah hati. Kalau rendah hati, masih tetap rendah hati Pak Kanjar. Yang pasti untuk kedepannya maju untuk Indonesia, berantas korupsi, Pak Kanjar itu orangnya sederhana. Sederhana sekali. Dia bahkan sama keluarganya sendiri, dia juga enggak. Enggak. Enggak, terus aji mumpung, mumpung, aji mumpung enggak tidak menggunakan aji mumpung. Pak iya, saya tahu, saya tahu prihatin sekali. Prihatin sama-sama, prihatin. Nah, ibu jahit sambil jualan bensin, ibu jahit jahit di kios Dahar sederhana sekali. Kalau enggak, enggak punya dana gitu sampai ini loh. Semangat saya, saya juga punya anak dua kan juga kuliah. Jadi untuk semangat saya, suami saya PNS, saya jualan ayam panggang. Jadi semangat Mbak Mami, Mbak Mami harus semangat. Ibu rambil duit, ini cuplek cuplek diambil, dijual untuk sangu anak Bahkan makanya ini putranya Mbak Wati sekarang melanggengkan silaturahmi sama sama saya. Semalam saya ma apa masak buat panitia, nggak tidur. Demi Mbak Wati, demi Mbak Seganjar. Break yeah. saya break ya. Break, break.